Selamat, selamat, ulang selamat, selamat, selamat ulang tahun. Selamat ya. ulang tahun bapak Yosi. Mudah-mudahan sehat selalu. Diberi umur yang panjang. Selamat ya. Dan semakin sukses. Selamat, selamat ya. Dan yang ke berapa? 29 29 oh, tak kira yang ke 21 <laughs> Ini Bapak Yosi Pamengkas Lahir di Ponorogo Besar di Banyuwangi Lahir di Ponorogo Besar di Banyuwangi Sebagai guru olahraga di smpn Satuang Sorojo Mbak Yayu Amin. ini Mbak Yayu perwakilan mudah-mudahan sampai panjang ini Oh ini perwakilan dari ya. ulang tahunnya oh, ya. Bu ya. Buk Yayu Ya Mbak Yayu panjang umur Murah rezeki dilancarkan Sukses Amin. dunia akhirat Amin. Amin. Amin Mbak Yayu sama Bu Heni sama Mas Yosi Mudah-mudahan sukses dunia akhirat Amin, Amin. Amin. Amin. Mudah-mudahan Tambah jaya Tambah lancar rizkinya dan semangat untuk SMPN Satung Alhamdulillah. <tuk> <tuk> <tuk> Ini ulang tahun. Bu Bu Marheni, karena Bu Marheni sudah. Uh, pulang dulu, jadi peniupan dirinya diwakili. Ya selamat ulang tahun buat Bapak Yosi, Bu Yayuk dan Bu Henny, guru SMPN 1 Ungserjo.